Dalam hidup ini, kamu akan bertemu dengan dua tipe orang. Mereka yang membangunmu dan mereka yang menjatuhkanmu. Tetapi pada akhirnya karena keduanyalah kamu akan berterima kasih. Janganlah ditunda semakin cepat kamu mulai hasilnya akan lebih cepat. Tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai dari awal. Tapi siapapun bisa memulai hari ini dan menemukan akhir yang baru. Teruslah belajar jangan berhenti. Karena hidup tidak akan pernah berhenti mengajar.